Prediksi Real Madrid versus Elche. David versus Galiat. Begitulah Laga Elche versus Real Madrid pada Jornada ke-10 La Liga 2022-2023 ini. Tak heran pula bila mayoritas prediksi mengunggulkan Madrid sang Galiat untuk meraih kemenangan bahkan dengan skor besar dan diwarnai clean sheet. Prediksi yang mengunggulkan Madrid tidaklah berlebihan. Performa kedua klub sangat kontras pada musim ini. Los Paragifendes sama sekali belum pernah menang, sementara Los Blancos belum tersentuh kekalahan. Sudah begitu, Madrid tak kalah dalam 13 kesempatan terakhir menghadapi Elche. Kubo Blancos pun menghadapi laga ini dengan atmosfer sangat bagus. Mereka memenangi El Clasico melawan Barcelona pada akhir pekan. Lalu, striker Karim Benzema baru saja didapuk sebagai pemenang Ballon d'Or 2022. Itu tentu motivasi tersendiri bagi Benzema untuk kembali mencetak gol seperti saat lawan Barcelona. Walaupun demikian, bukan berarti LC sama sekali tak punya peluang. Setidaknya, ada dua modal yang dimiliki Premier Mila CS. Pertama, mereka mampu menuai hasil imbang pada dua laga terakhir. Pada akhir pekan, mereka imbang dua sama dengan Valencia. Kedua, mereka memaksakan hasil dua sama pada pertemuan terakhir dengan Madrid. Prediksi Real Madrid versus LC akan dimenangkan oleh Real Madrid dengan skor 4-0. Gol akan dicetak oleh Karim Benzema dan Vinicius Junior. Real Madrid, peringkat ketiga terbaik di Ballon d'Or 2022, Toni Kroos Geleng-Geleng Kepala Gelandang Real Madrid Toni Kroos agak kesal setelah melihat timnya dinobatkan sebagai klub terbaik ketiga untuk musim 2021-2022 pada upacara penghargaan Ballon d'Or, Senin 17 Oktober. Manchester City yang memenangkan trofi Liga Premier Inggris musim lalu dinobatkan sebagai klub terbaik 2022. The Citizens diberi gelar itu karena mereka adalah tim dengan total nominasi terbanyak di seluruh kategori pria dan wanita di penghargaan Ballon d'Or. The Reds berada di urutan kedua dalam peringkat, sementara Los Blancos ada di urutan ketiga. Meski memenangkan Liga Champions dan Liga Spanyol dan akhirnya memiliki pemenang Ballon d'Or yakni Karim Benzema di pihak mereka, Real Madrid membuntuti rival mereka dalam nominasi. City dan Liverpool memiliki enam nominasi secara keseluruhan sementara Madrid tertinggal satu dengan lima nominasi. Dengan hanya ada di urutan ketiga, Kroas merasa kecewa karena timnya adalah juara Liga Champions kompetisi terakbar di Eropa. Kroas menulis di Twitter untuk mengungkapkan kekecewaannya atas penghinaan yang dirasakan dengan memposting tim terbaik ketiga di 2021-2022. Senang, Real Madrid? Diprediksi, Vinicius dan Rodrigo jadi pemain Real Madrid selanjutnya yang akan menang Ballon d'Or. Karim Benzema dinobatkan sebagai pemenang Ballon d'Or 2022. Mengidolakan Real Madrid itu tradisi penggawa Los Blancos yang menang di penghargaan tersebut. Presiden Real Madrid, Florentino Perez, menyebutkan bahwa tradisi itu tidak akan berhenti di Benzema. Madrid punya nomor nama yang diprediksinya bisa memenangkan Ballon d'Or di masa yang akan datang. Dua pemain yang dimaksud adalah Vinicius Junior dan Rodrigo. Kedua pemain muda itu masih punya jalan yang panjang untuk meniti karir sebagai pesepak bola terbaik. Kami punya masa depan yang hebat dengan Vinicius dan Rodrigo. Mereka pemain top, mereka bisa memenangkan Ballon d'Or, ujar dia, El Reguero. Vinicius dan Rodrigo masih belia. Dua pemain yang sama-sama berasal dari Brazil ini masing-masing berumur 22 tahun dan 21 tahun. Vinicius sendiri sudah jadi motor serangan utama tim di sayap kiri. Sejak bergabung pada 2018 lalu, Vinicius sudah mencatatkan 184 penampilan dengan 43 gol dan 47 assist. Nasib sedikit berbeda dialami Rodrigo yang masih sering dijadikan sebagai pelapis. Pemain yang baru tiba di Ibu Kota Spanyol pada 2019 lalu baru mencatatkan 120 penampilan dengan 23 gol dan 24 sudah dikemasnya. Ungkapan Perez soal pemain Madrid akan jadi pemenang Ballon d'Or di masa yang akan datang memang tidak berlebihan. Bagi Madrid, penghargaan individu itu sudah seperti tradisi. Dari lima edisi terakhir saja, ada tiga pemain Real Madrid berbeda yang mendapatkannya. Benzema jadi pemain terbaru Madrid yang mendapatkan penghargaan tersebut. Pada 2018 lalu, Luka Modric yang memperolehnya, kemudian di tahun 2017, Cristiano Ronaldo. Madrid sandang kontrak sponsor termahal. Rekor lain lebih dulu diukir Real Madrid dalam urusan sponsorship. Akhir pekan lalu, Fly Emirates memperpanjang kerjasama sebagai sponsor utama Real hingga 2026. Dengan nilai kontrak 70 juta euro atau 1,5 triliun rupiah per musim, Real dan Fly Emirates masih menjadi sponsorship termahal di sepak bola unggul atas ekor dengan Paris Saint-Germain 65 juta euro atau 974,3 miliar rupiah, dan Barka dengan Spotify 57,5 juta euro atau 862 miliar rupiah. Sejarah nominal, kontrak Real Derby Emirates sama dengan kontrak sebelumnya. Namun ada tambahan variabel bonus yang memungkinkan Real mendapatkan hingga 80 juta euro atau 1,12 triliun rupiah per musim yaitu seandainya penjualan jersey Real memenuhi angka tertentu. Musim lalu, Real memimpin penjualan jersey sepak bola secara global di Amazon dengan pendapatan 3,3 juta euro atau 49,4 miliar rupiah. Tulis marka yang membuktikan bahwa strategi Fly Emirates berinvestasi kepada Real adalah pilihan tepat. Fly Emirates berada di bagian depan jersey Real selama 9 tahun atau sejak 2013. Mereka menjadi sponsor terlama dalam sejarah Real. Melampaui TK pada periode 1992-2000, hingga dari segi prestasi selama jalan 9 tahun terakhir, Real dan Fly Emirates menorehkan 20 trofi. Nominal tersebut dua kali lipat dari yang diperoleh Real ketika TK menjadi sponsor mereka.